Assalamualaikum somit Ketemu lagi di podcast kita Masalah Emang ada Kali ini kita cuma berdua iya. Karena ada deh <risas> kita, Tapi kita apa-apa Bukan berarti kita liburin podcast kita Nah di episode kali ini Sebenarnya edisi aku mau curcol sama Mbak Inka. Ya, jadi cuma ada Mimi, Mbak Inka di sini. Kesempatan aku curcol sama Mbak Inka. <gifat> Boleh ya Mbak? Edisi kali ini aku curcol ya. Jadi Mbak, aku kan curcol sebenarnya mau nanya ya, tapi kayaknya juga sering kali uh, yang aku ingin tanyakan ini menjadi uh, masalah di uh, aku dan teman-teman gitu. Jadi uh, ada rencana nih Mbak, aku diajak bermi-time dengan pasangan gitu kan, nah sebetulnya Mbak kalau dari, mm, karena aku udah mulai ngerti ya Mbak ya, mulai paham gitu bahwa pernikahan itu seperti apa, hubungan dengan pasangan itu harusnya seperti apa sih dalam yeah. uh, agama Islam ini gitu kan sesuai dengan Al-Quran bagaimana dengan adanya tugas sebagai istri dan suami nah kali ini nih suami ngajak me time nih mbak kita liburan berdua gitu kan mm -hmm. tanpa anak-anak mm -hmm. nah sebetulnya mbak kalau untuk yang pergi berdua ini dalam aturan pernikahan uh, agama dan juga itu Uh, Sebenarnya gimana sih, Mbak? Boleh nggak sih, Mbak? Boleh nggak hmm. sih, Mbak? Aku pergi berduaan gitu dan sesering apa bolehnya. Kalau misalnya bolehpun pun, oh iya, jadi memang uh, seperti biasa. Kan, kalau kita sedang mau sharing tentang sesuatu, kan kita perlu kepahaman sebelumnya, iya. gitu ya. Kita perlu kepahaman sebelumnya. Jadi, benar tidaknya satu keputusan yang kita ambil itu uh, apakah benar atau tidak kita tergantung dari sudut pandang Al-Quran yeah. kalau selaras Al-Quran, kita katakan benar okay. walaupun berbeda pendapat yeah. nah ketika itu melanggar, maka kita katakan itu keliru mm -hmm. tidak boleh kita gunakan karena akan membuat kita sulit melakukan tugas dari Tuhan sulit melakukan ketaatan jadi uh, kembali lagi kepada uh, pernikahan pernikahan itu tujuannya apa sih? tujuan pernikahan itu kan ibadah, ibadah nih bermitra bermitra ya. untuk apa gitu artinya, jadi pernikahan itu kita bermitra untuk memudahkan kita menjalankan tugas-tugas pengabdian pada Tuhan hmm. gitu nah, kalau pertanyaan ini tadi gimana nih? mau mommy time sama suami, ninggalin mm -hmm. anak-anak oke okay enggak gitu mm -hmm. kembali lagi tujuannya untuk apa mm. kalau tujuannya mm. untuk uh, memudahkan melaksanakan tugas dari Tuhan misalnya sekembalinya dari sana jadi semakin mudah menjalankan tugas sebagai uh, yang suami sebagai imam, si istri sebagai mm -hmm. uh, benteng keluarga terhadap jiwa-jiwa titipan Tuhan mm -hmm. tentunya Allah ridho Gitu. Oke. Okay. tapi kalau pergi untuk senang-senang melarikan mm -hmm. diri dari masalah tentu bukan seperti itu ibadah hmm, oke okay, beda yeah. banget tuh mbak ya jadinya mm -hmm. balik yeah. lagi harus tujuan kita me time yeah. pergi berdua itu yeah. apa gitu yeah. apakah memang kita untuk mengevaluasi hubungan antara suami mm -hmm. istri ini atau ya udah kabur aja misalnya uh, pergi umi gitu aku hmm. lagi stres dan kerjaan atau ya. apa gitu gitu itu jadi salah ya mbak ya ininya ya itu jadinya melarikan diri oh, e, okay. artinya kita jadi nggak bisa menjalankan tugas-tugas dari ya, Tuhan ya, kan harusnya ya, ya. kita menjalankan tugas ketat hmm, hmm, hmm, hmm. jadi memang ya. e, seperti itu nih ya, kalau kita mau pergi gitu setiap diskusi kita setiap langkah-langkah yang akan kita lakukan semua tentu harus ada Allahnya nya di situ. Iya, okay. baru kita bisa katakan sebagai ibadah, ibadah tetap dalam menjalankan. Karena ibadah, kalau ya. enggak sebagai ibadah, memang rentan sekali menjadi satu masalah. Hmm, iya, hmm, betul, kan? betul. Sudut pandang spiritual yang membuat itu menjadi jadi masalah tidak itu masalah. Ada. Ya, gitu. ya. Nah, Mbak, kalau misalkan ya, aku maunya jadi ibadah dong, seneng-seneng, tapi tetap hmm. dapat nilai ibadahnya ya. gitu, kan ya, Mbak? Jadi... Hmm -mm kita melakukan ibadah, senang-senangnya itu bonus ya, dari ibadah. Iya, betul, betul. Oke, okay. nah kalau misalnya untuk uh, menjadi ibadah tuh Mbak Inka, nah itu uh, kan berarti seperti yang tadi Mbak Inka udah sampaikan, terus juga Mimi mm -hmm. uh, nanya juga sama Mbak Inka kan, Perjalanan ini menjadi suatu perjalanan yang untuk aku dan suami mengevaluasi gitu ya, hubungan ya. aku dan suami, hubungan ya. kita dengan anak-anak ya. gitu kan ya. ya. Terus uh, tugas kita masing-masing bagaimana gitu. Ya. Itu uh, gak apa-apa kan ya Mbak? Nah itu gimana tuh Mbak kalau ya, dalam hmm -hmm, diniatkan kan, seperti itu? Iya, karena uh, waktu itu aku juga pernah baca ya Ali Bin Abi Talib mengatakan bahwa kalau kamu hatimu bosan, kamu boleh istirahat sebentar hmm. tapi sebagai suatu cara untuk meningkatkan lagi kualitas pengabdian kita wow, bukan okay. untuk berlama-lama bersenang-senang gitu yeah, yeah, yeah. jadi kalau misalnya kita pergi gitu kan, memang kan ada bonding ya antara kita yeah. dengan mitra ya, mm -mm. lalu kita bisa berdiskusi tanpa gangguan anak-anak mm -mm. uh, lalu kita juga bisa istirahat secara fisik karena ngurus anak-anak kan memang capek ya, betul. E, Secara fisik dan mental memang capek karena memang anak kan cobaan Jadi hmm. kita akan berhadapan dengan jiwa-jiwa yang tidak Jiwa-jiwa e, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuai al ya. Ya. Nah, jadi tentu kita mengalami hal-hal yang karena terus-terusan ya. Bertahun-tahun tentu ada capeknya, ada bosannya hmm. Kita nah, itu, istirahat betul. sebentar saja Nah, okay. Kepergian kita bukan berarti kita orang tua yang tidak bertanggung jawab hmm. Tetapi kepergian kita itu untuk pulang melaku, uh, menjadi ibu yang atau orang tua yang lebih baik Maybe lagi Yang lebih sabar menghadapi yeah. anak, lebih uh, ikhlas dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan pada kita Ya harusnya begitu ya mbak ya kita ya. pergi kita bersenang-senang tapi dengan membawa uh, tujuan untuk tetap menjalankan ibadah kepada ya. Tuhan itu sehingga kita bisa mengevaluasi diri, yeah. kita berproses, berarti kan berproses yeah. pada saat kita kembali ke rumah, selesai liburan, selesai jalan-jalan, selesai yeah. senang-senangnya kita menjadi aku misalnya, yeah. menjadi ibu yang lebih baik, yeah. menjadi istri yang lebih baik, gitu ya mbak yeah. ya seharusnya, Tuhan. ya di mata Tuhan untuk ini ya, itu kan untuk aku sendiri ya, yeah. sebetulnya ya yeah. nah tapi juga ya mbak Inka, kan uh, yang sering kali gitu, yang menjadi kendala itu uh, adalah, sayang, kita pergi nih sudah menentukan tujuan segala macam. Mm. Mau perginya ke mana? Nah, tapi kan kadang-kadang, kayak pas giliran pamit ya sama keluarga yeah. gitu, kan? Gitu, Hah, cuma pergi berdua, anaknya ditinggal egois banget sih kalian gitu, sebenarnya bukan sesuatu yang egois ya Mbak ya kalau misalnya dari tadi yang Mbak Inka jelasin ke Mimi gitu bahwa sebenarnya butuh juga gitu kan kita nih si orang tua, si pasangan ini, mitra hidup ini untuk lari sebentar lah ya istilahnya untuk sebenarnya malah justru untuk mengevaluasi sehingga untuk memperbaiki lagi hubungan kita ya Mbak ya itu gimana tuh Mbak? Ya, memang persepsi lingkungan itu berbeda sih sama hmm. sudut pandang spiritual ya. Yeah. Kalau sudut pandang spiritual justru itu karena nggak egois. Hmm, Karena apa? kebalik ya. Kebalik. Justru kita memikirkan bagaimana uh, kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kita orang tua mm -hmm. uh, dalam membina jiwa titipan Allah. Oke. Okay. Nah, jadi kan kita harus ber... Uh, ber, uh, be, berdiskusi sama mitra hidup kita mencari cara-cara uh, yang memudahkan yeah. kita menjalankan uh, keinginan Tuhan terhadap jiwa titipannya ini mm -hmm. Nah, untuk itu kan yang menjalankan uh, tugas ini itu kan jiwa ya aku si manusia yang ruh ya yeah. nah, jiwa itu butuh Uh, ini jiwa itu butuh nuansa, ini hmm, hmm. ya. hati itu butuh rasa. rasa, merasakan kehadiran Tuhan, hmm. merasakan anak di jiwa titipan apa yang kita lakukan terhadap jiwa ini, hmm. apa yang akan kita uh, fasilitasi dia tapi sesuai keinginannya, ya. keinginan Tuhan, ya. Ya. bukan memupuk ke ego anak, hmm. karena ketika kita memupuk ego anak apapun yang anak minta kita berikan. Itu nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Okay. Keinginan Tuhan, anak ini dibina agar dia mampu mengarut kehidupan nah itu kalau misalnya tadi Mbak Inka jelasin juga gitu bahwa perlu nuansa, yeah. nah bagaimana bisa kita uh, kita nih aku khususnya mm. sebagai uh, ibu ya, sebagai istri itu bisa menjalankan lagi memperbaiki uh, diriku sendiri dalam memfasilitasi mitra hidup memfasilitasi jiwa-jiwa titipan Tuhan gitu ya, kalau hati grendeng terus ya Mbak capek gitu maksudnya karena ini kan mungkin Uh, di sini nuansa dari pergi yang mid time dengan pasangan ini untuk membangun kembali ya Mbak, untuk membuat hati uh, lebih rileks, ya merasakan lebih merasakan. santai atau yeah. lebih keindahan-keindahan itu bisa juga nggak sih Mbak, G kayak gitu uh, Mbak? Kalau itu kan seperti tadabur alam, ya. Hmm. Nah, kalau yang aku maksudkan adalah merasakan kebenaran-kebenaran. Oke. Oh, okay. yeah. Jadi, bukan jadi gini karena hati yeah. itu butuh rasa. Untuk dia memudahkan itu, yeah. bukan berarti kita harus pergi juga. Hmm. Kalau bagi teman-teman yang gak punya kebetulan, kondisi pas-pasan ya gak perlu pergi. Cuma anak-anak silahkan disuruh jalan jarang atau dititipkan ke rumah itu. Nah, itu, itu juga nah, jadi sering jadi masalah ya. Karena kan seringkali uh, meet time dengan pasangan atau meet time untuk diri sendiri aja. Itu identik dengan sesuatu yang harus uh, terencana, yeah. ya kalau terencana dengan baik ya pastinya lebih baik ya mbak ya. Tapi harus yang sesuatu yang spektakuler, harus keluar negeri, yeah. harus lama harus yang sesuatu yang jarang pernah dilakuin gitu bersama pasangan padahal harusnya nggak gitu juga ya mbak kalau tadi yang mbak Inka bilang ya harusnya kalau emang nggak punya uang ya nggak jadi nggak usah dipaksain gitu kan mitanya ya harus kreatif berarti ya mbak ya sebenarnya ya. karena itu nggak menyadari siapa diri sejati hmm. jadi yang dia anggap punya tugas tuh fisiknya ya. jadi harus yang enak sebenarnya ya. kalau menyadari aku adalah jiwa gitu ya yang namanya istirahat sebentar itu, mm -hmm. e, istirahat tuh jiwanya, akalnya tuh istirahat gitu. Mm -hmm. Jadi memang gak perlu keluar uang, di rumah juga gak apa-apa. Ya, bisa itu, juga ya. anak-anak e, aja disuruh pergi karena memang kan kalau anak seliuran kan kita juga ya. Kalit, ya. Betul, nah, akhirnya kerja lagi, benerin akhirnya ya. Tugas lagi akhirnya lah ya, intinya. oh, iya betul. Kalau fisik capek tuh memang. Cukup berpengaruh kepada hati hmm. e, Makanya kan orang-orang suka gini, eh kalau habis refreshing keluar terus enak deh Nah artinya hati itu memang butuh e, satu nuansa hmm. nah, Karena dia rasa, jadi sebenarnya bukan tempatnya yang membuat e, rasa ini keluar, tetapi memang atmosfernya oh. Oke, okay. beda banget tuh ya Mbak antara iya. tempat sama atmosfer, kalau iya. misalnya tempat kan ya dimana, pasti itu, dimana, ya di dimana mana dan itu. pasti identik dengan finansial jadinya iya. ya, nah jadi ada keterbatasan iya. tuh ya, kalau misalnya iya. memang ternyata cara finansial iya. uh, tidak mampu gitu kan, atau lagi tidak berkecukupan, tapi kalau atmosfer, sebagaimana kitanya aja ya Mbak ya, sekreatif kita menciptakan suasana itu ya, Ya, misal, ya, misalnya aja misalnya kita lagi nggak ada apa-apa. Kita cuma berdua aja sama suami misalnya mm -hmm. ya. Terus e, ambil bunga taro aja di gelas gitu, ambil bunga satu taruh di gelas, masak mie instan berdua sambil ngobrol. Nggak ada hmm. keributan, nggak ada kebisingan, style musik. Itu udah atmosfer. Oke, okay. nah tapi balik lagi ya, mau nggak tuh me time <laughs> begitu ya Karena kan? Ya, selalu ya. tuh iya, identiknya ininya sudah menyadari siapa diri sejati dia pasti memilihnya mana aja kebutuhannya Tergantung yang penting aja. untuk kebutuhan e, si jiwa si ya iya nggak boleh ditolak juga ya mbak nah, iya, begitu, kalau diajak ya? kayak gini iya. ya maksudnya ditolak itu kan dari Allah aku mau lagi calegnya kita masa kenikmatan dunia ditolak kalau sudah melanggar Al-Quran kita nikmati makanya kita harus seimbang Iya, betul. Iya, nah, gitu. ya, antara kesenangan sama kebahagiaan ya, itu, ya, Mbak. Ya, mendingan dunia, dunia dan, dan akhirat. Karet. Kita memang harus seimbang, hmm, bukan berarti misalnya <laughs> belajar agama terus, terus tapi itu sakura yang itu Itu enggak, ya. bukan begitu juga, ya, Mbak. Enggak, perintahnya nah, begitu, gitu ya. ya. perintahnya kita harus seimbang. Jadi kalau dikasih kesenangan itu kan dari Tuhan jadi ya, ambil bukan ditolak tapi jangan dijadikan jangan tujuan. dijadikan tujuan iya ya kan beda banget ya kalau iya. jadiin tujuan nanti aku ngerengek lagi <laughs> minta tiap tahun diajak nanti tahun depan nggak diajak aku ngambek nggak gitu ya, ya ya tapi aku yang ini aku mau ikut <laughs> kayak ngobrol dulu nih sama Mbak Inka sebelum pergi iya. jangan jadi sia-sia aku nggak mau lah iya sekarang perjalanan apa-apa mm -mm. kalau kita pergi ya gimana tuh mbak sharingnya mbak? Iya kalau kita pergi itu langkah pertama kita udah dalam penuh kesadaran sebagai pengabdi ya. bahwa saya berjalan ini menuju negeri akhirat karena belum tentu hmm. kita bisa kembali ya. apapun bisa terjadi nah, maka saya harus selalu di koridor ya. lalu saya ini untuk menyusun langka, uh, menyusun planning langkah-langkah hmm -hmm. dan melakukan perenungan ya. untuk memperbaiki uh, kualitas pengabdian. Ya kan, tu, tu, tu okay. tuhan. Nah, jadi langkah kita tuh langkah Tuhan kelihatannya sih ke Amerika hmm, kelihatannya hmm, sih kita mau ya? kongkong kemana tapi sejatinya kita sebenarnya sedang melangkah menuju negeri akhirat ya tampilan sebenarnya itu rasa di ya. dalam diri kita ya. sendiri ya mbak ya. jadi nanti eh, di dalam ya. perjalanan kita kita berdiskusi tentang itu mm -hmm. sambil menikmati keindahan yang lokasih ya, dan kelimpatan yang gak mungkin yang kita enak. tolak, betul, iya, jangan ditolak dong iya, iya, ya iya, itu iya. kita nikmati dong, kan kita milih selama uangnya ada, why not gitu ya kan ya udah, iya. kan, apa-apa, jadi kita uh, berjalan itu kepergian kita nanti uh, ini ya, kepergian kita itu um, dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian lalu bermitra dengan pasangan maka kembali kita harusnya menjadi uh, kamu kita menjadi lebih indah, indah, lebih mahir dalam melakukan tugas-tugas itu. Amin. Nah, iya. Terus sembainka uh, kan juga nggak mau ya uh, ninggalin anak-anak ya udah begitu aja. Bentang-bentang anak udah gede gitu kan lepas hmm. aja gitu. Nah itu ada tips-tips nggak -tips mbak untuk oh. meninggalkan anak yang di rumah ini nih gimana ya. nih? Sebenarnya kan kembali lagi ya. Anak itu kan titipan, yeah. bukan oh. milik ya. Yeah. Berarti memang pada saat kita pergi banyak sekali yang bisa kita pakai sebagai alat bantu untuk uh, menangkap kebenaran-kebenaran di balik perjalanan ini. Yeah. Misalnya, oh ya anak itu titipan, bukan milikku. Dengan kepergian ini, mm -hmm. uh, aku mau uh, belajar untuk merasakan anak bukan milik. Jadi hmm. kapanpun kita akan meninggalkan dia atau kita akan ditinggalkan. Yeah. Itu pelajaran hidup. Mm -hmm. nah, mm -hmm. Jadi kalau nanti anaknya kan seringnya pernah dengar nggak? Aduh, saya stres banget nih, kenapa anak saya mau menikah? Loh, anaknya menjalankan ibadah bukannya senang kok stres karena ditinggalkan. Padahal kan, memang yeah, yeah, dia bukan milih, Betul. dia harus menjalankan ibadah. Yeah. Nah, ini kan karena persepsi yang salah. Mm -hmm. Atau persepsi lingkungan, kan? Mm -hmm. Akhirnya anak menikah jadi masalah. Nah, kita kalau pakai sudut pandang spiritual Memang ya, ada harusnya. Nggak, Ini uh. ya, ada, jadi nggak ada masalah iya. Ininya nah, Hanya tugas-tugas kita memang ada yeah. uh, Ya, kalau aku, aku biasa kalau pergi, aku tulis uh, mm -mm. Nomor telepon rumah sakit, nomor telepon mm -mm. dokter anak, nomor telepon siapa untuk laundry atau segala macam untuk yeah. perluan anak-anak Lalu, aku tak, kan di kulkas Dan aku mm -mm. bilang Selama nggak sesuatu yang membuat kematian tidak boleh telepon mama hmm. kenapa? karena mereka juga harus belajar bahwa kita bukan ibu kita, kan kita itu tidak saling memiliki hmm. kita tidak saling memiliki aku selalu bilang sama anak-anak hmm. kita tidak saling memiliki entah satu saat mama ninggalin kalian atau kalian akan ninggalin mama dan ini kita akan belajar hmm. Hmm. Hmm. Hmm. dan Allah jadi sebenarnya kita juga sekalian ngajarin mereka belajar hidup ya Mbak? Mengajari uh, mereka, iya. tapi yang penting mengajari kita. Ya, ya kita betul. Kita ini yang harus diajarin bahwa uh -huh. anak itu bukan mirip. Uh, yeah. Ya, jadi e, perjalanan, kata Mimi tadi, gimana mau jalan-jalan? Sebenarnya banyak banget dibalik ini ajaran-ajaran Tuhan yang bisa memudahkan kita melaksanakan tugas. Nah, yeah. Jadi kalau nulis itu apa? Lalu, uh, kalau penting baru boleh telepon. Hmm, Kenapa? Okay. Karena kita juga harus clear dari itu, kita harus bisa merasakan anak bukan milik, biarkanlah sang pemilik yang ngurusin anak di sana. Hmm. Kita ngurusin yeah. kita. Yeah. Bagaimana yeah. kita bisa menjadi orang tua yang berkualitas sebagaimana Tuhan menginginkan jiwa ini dititipkan kepada kita. Ya, yeah. Dan pasti kita sanggup. Kita nggak yeah. sanggup karena kita nggak pernah melakukan perlindungan. Iya betul ini. sih, iya ya makanya nih mau pergi ya belum belum konfirm sih ya mbak yeah. perginya tapi kan uh, kita dalam dalam proses ikhtiar untuk yeah. keberangkatan ini gitu I kan juga aku juga lagi berstrategi lah sama suami yeah. kalau kita pergi nih digaliin rumah gimana yeah. sih, anak-anak harusnya gimana gitu yeah. tapi belum aku belum ngomong tapi aku pernah tuh waktu itu aku yeah. pernah waktu pergi umroh aku menyampaikan ke anak-anak yeah. seperti yang mbak Inka sampaikan gitu bahwa kalau tidak ada sesuatu yang urgency sekali yeah. jangan telepon Mimi yeah. gitu. Tapi kan waktu itu uh, mungkin karena umroh tapi ternyata ter dibawa. iya kayak begitu bisa aku pakai yeah. lagi gitu ya, Mbak ya. Setiap kepergian ini, ya. harus dibawa sebenarnya. Yeah, Walaupun yeah. pergi ke pasar. Yeah. Kesadaran yeah. itu harus tetap kita bawa. Yeah. Bukan mm -hmm. bukan mm -hmm. hanya ke Bukan aja, kemana mana, ya, apa ya. Jadi betul. sebenarnya yang kita perlu sadari bahwa misalnya kita mau pergi ke mana liburan, saya mau ke Bali. Mm -mm. kembali itu masih insya Allah tapi ke negeri akhirat itu itu pasti, yang sudah pasti ya. Ya. Itu sih. iya ya jadi mm -hmm. kalau misalnya Mimi bisa uh, menarik merangkum lagi gitu deh penjelasan Mbak Inka ternyata segitu bedanya ya Mbak ya gitu kalau misalnya kita meet time bersama pasangan terus sudut pandang lingkungan lingkungan melihatnya apa mm -hmm. terus ternyata spiritual ngomongnya apa gila ternyata sangat bertolak belakang gitu iya. kan dulu kan kita sering mundur gara-gara dibilang egois banget sih ninggalin anak-anak iya. gitu oh iya ya egois ya oh ya bener juga mundur batal iya. lagi tapi ternyata kalau dari sudut pandang spiritual dari agama ternyata iya. kita butuh ya mbak iya. untuk bermit-time bersama pasangan bersama mitra hidup untuk mengevaluasi lagi iya. untuk memperbaiki lagi hubungan kita untuk lebih Uh, memperbaharui lagi, yeah. jadi pada saat kita kembali dari pergi itu, kita menjadi pasangan mitra hidup yang yeah. lebih baik lagi ya insya Allah ya iya yeah, insya Allah, memang uh, Allah itu uh, betul ya, terkonfirmasi ya kalau kita rasa-rasain ya Mia. Mm -hmm. Allah tuh menurunkan Al-Quran membuat hidup kita tuh jadi mudah yeah. gak ada yang membuat kita susah, jadi ketika kita susah yang salah bukan Alquran ya, bisa, <laughs> kita hanya yang salah kita, suka rungsing sendiri, ambilnya, iya iya betul ya Alquran. Al Al Al uh, kita dari dari Maya ya, memang mm -mm. menawarkan sudut pandang ada loh sudut pandang yang membuat masalah itu jadi nggak ada gitu. Iya betul. Dan membuat kalau masalah nggak ada kan kita bisa bahagia selamanya bisa. Iya. Karena emang ternyata emang Tuhan kan menciptakan kita, menciptakan hidup itu untuk yang enak, yang nyaman, indah, iya. tentram ya mbak. Emang kitanya uh, aja yang hidup untuk ujian, nah ujian itu yang jadi kita salah menggunakan sudut pandang iya. itu yang jadinya bikin kita ma iya. masalah terus kan. Iya. <laughs> jadi Allah mau, udah ngasih tahu kita kan hidup hmm, untuk hmm. diuji, udah tahu diuji kan butuh kemampuannya, iya, iya. kita santai-santai ya betul ya, makanya sini ya kita berbagi wawasan ya iya. Mbak Inka ya untuk ininya. Iya. Ah, jadi gimana soulmate untuk yang berencana nih kan udah bepergian nih traveling kan udah mulai rame lagi ya tiket-tiket pesawat juga udah mulai fully book kalau aku cek-cek mungkin kalian juga punya rencana untuk ber mid time bersama pasangan ternyata nggak ada salahnya loh dan ternyata itu tidak egois untuk meninggalkan anak-anak aja di rumah ya mbak untuk beberapa saat iya. ini gitu ternyata saat justru -9, betul 9, wubur, iya itu <laughs> gitu. <laughs> itu memang dia tinggalin <laughs> anak ya mbak hei iya, mama papa <laughs> cepet pulang <laughs> gitu. <Mama, laughs> bener-bener jadi kalian mau me time pas banget nih dengerin Podcast kita ini, sharing session kita yang di episode ini. Jadi memang ternyata me time itu butuh justru dengan mid time, dengan, dengan pasangan itu yang akan memperbaharui hubungan kita, akan membuat hubungan dengan suami itu fresh, ya kan? Dengan pasangan mm -hmm. lebih fresh dan kita juga ke anak-anak mungkin lebih um, enak hubungannya gitu ya mbak ya? Dengan yes, yes. adanya yes. uh, mid time ini yes. pergi beberapa saat. Keluar dari rutinitas gitu iya, kan ya mbak ya? Kalau aku sih aku... aku, aku jadwalin ya mbak ya? Jadwalin oke oke. jadwalin setahun dua kali gitu ya, ya, sama suami Enggak lama-lama, paling tiga hari, tapi untuk melakukan uh, Tafakuransi bisa di mana aja ya melakukan iya, dengan betul. nuansa, tapi Dengan nuansa yang berbeda ini secara ya. fisik dan mm -mm. Uh, hati itu membuat lebih enak Ya, benar dan hmm. jangan lupa me time bersama pasangan gak harus ke luar nggak harus keluar negeri. Tidak. Tinggal ciptakan aja atmosfer, suasana se -sepersetujuan dengan pasangan aja atau biasanya kan biasa ibu-ibu ya, Bu, eh, Mbak ya yang para istri nih yang biasanya lebih kreatif hmm. untuk Membang menciptakan membangun, hmm, membangun suasana itu untuk membangun rasa bersama me time bersama pasangan tadi. Hmm. Ya demikian sharing session kita kali ini Soulmate Terima kasih Mimi dan Mbak Inka pamit dulu Tapi jangan lupa Soulmate untuk subscribe Di Youtube channel kita, kita juga ada Spotify, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita juga ada TikTok Jadi kalian juga boleh like, share, komen di semua sosmednya Mia Ya, kalau gitu kita pamit mundur dulu, ya. Mbak Inka, ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Solmed.